amo budoyo, rahayu sagung dumadi kalengker pedo nir jumpa lagi bersama kami spiritual set putih di channel the spptv channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk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 yang dimana perhitungan ini dari Sabtu berjumlah 9 dan Kliwon berjumlah 8. dengan angka yang cenderung tinggi ini tentunya perjalanan hidup pemilik weton ini tak mudah ditambah oleh lika kehidupan, maka weton ini juga mempunyai signifikan hidup serta hubungan dengan jodoh. Dari tutur nilai yang kami ketahui dan tanpa mengurang rasa hormat, bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya.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 Watak Sabtu Kliwon, orang yang gelarkan dengan weton tersebut dikenal mempunyai sikap yang diumpamakan dengan lagu bumi. Hal ini memiliki artian bahwa memberi tanpa meminta atau menerima watak khas pada seseorang ini, yaitu lemah lembut serta tak tegaan. saat melihat teman atau saudara yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, mereka tidak akan sungkan untuk memberi bantuannya guna menolong kerabat atau temannya yang memang membutuhkan. Dapat dikatakan kalau weton yang satu ini mempunyai watak yang termawan. Walaupun demikian, terdapat sifat negatif yang dimiliki oleh seseorang kelahiran Sabtu Kliwon Sifat buruk yang dimiliki pun tergolong cukup banyak Misalnya saja seperti mudah menyerah Mudah terkecoh Bila marah susah baikan Angku Suka membantah Tak suka diperintah dan juga gampang dibuat terkesan karir Sabtu Kliwon banyak bidang pekerjaan yang diramalkan akan mendatangkan suatu kesuksesan untuk orang dengan kelahiran Sabtu Kliwon akan tetap berdasarkan perhitungan Jawa maka, ada sejumlah pekerjaan yang cocok. Beberapa di antaranya adalah sebagai pemimpin daerah, guru, wirausaha, teknik, pedagang, moderator, travel, dan penulis. Di antara bidang pekerjaan tersebut. Menurut primbon Jawa, yang dapat membawa keberhasilan weton ini adalah pada bidang pendidikan, yakni dosen atau guru. Bila weton ini menjadi seorang guru atau dosen, maka ia akan memberi pemahaman kepada siswa-siswanya sampai betul-betul paham. Selain itu, watak mengayomi yang ada pada weton ini akan menjadikan ia cocok menjadi seorang pemimpin daerah. Misalnya saja seperti Benur, Wali Kota, Bupati, Camat, dan juga Kepala Desa. Cinta Sabtu Kliwon Pasangan yang cocok bagi kelahiran Sabtu Kliwon adalah mempunyai neptu 17, 12, dan 7 Sayang Nanti kalau ketemu muluk aku yang lama ya Pengen banget muluk kamu Masa iya mulutnya dari apa yang terus I love you sayang, aku sayang kamu Beberapa Neptu Weton itu bisa ditemukan pada orang yang lahir pada Kamis Pahing, Selasa Wage, Sabtu Kliwon, Selasa Pahing, Senin Kliwon, Rabu Legi, Minggu Pon, dan Kamis Wage. Bila keduanya bertemu lalu berjodoh, maka kehidupannya diramalkan akan hidup dengan berkecukupan dan sejahtera tetapi bila tak mempores jodoh yang sesuai dengan weton bukan berarti kalau kehidupannya akan kesusahan dikarenakan ramalan pada primbon Jawa ini hanya sebagai sebuah riset atau sarana berdasarkan kehidupan dari orang-orang yang sebelumnya Semua orang bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik apabila berusaha dengan optimal. Rezeki Sabtu Kliwon Kelahiran hari Sabtu dengan pasaran Kliwon mempunyai neptu sejumlah 17 yang mana jumlahnya dapat dikatakan terbilang besar. Oleh karena itu, Doro yang lahir pada hari itu mempunyai keberuntungan yang cukup besar Serta tak mengalami kesusahan semasa hidupnya Keluarga yang mempunyai anak dengan kelahiran hari tersebut Akan membawa keberuntungan atau kebaikan untuk keluarga Serta dapat membantu meningkatkan ekonomi dari keluarganya jumlah Neptunya yang besar membuat sang ayah dari anak akan dipermudah ketika mencari nafkah serta memperoleh kemudahan pada pekerjaan. Sementara untuk weton Sabtu Kliwon sendiri digambarkan nantinya akan menjadi seseorang di masa depan yang sukses. Dengan begitu, diyakini bahwa Woton ini akan mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa menekan tombol terima kasih. Dan berapapun yang Doro berikan akan kami gunakan untuk kegiatan sosial di lingkungan kami. Sekian apa yang bisa kami sampaikan.